mari kita bersama ikut memeriahkan kehadsmu langsung Smokes on my love <laughs> Smokes on my love Oh Love The Mustafa dari Pasuruan